Masuk aja ke kiri dia mau. Masukkan. Langsung masuk ke kiri. Karena? Dalam mana Pak? Kapan kan masuknya? Mana barangnya? Barang apa Bukannya? Bang? Gak ada Bang. Mana Hah? buktinya? Mana buktinya? Oh, Oke. Okay. Berarti kau tidak mau ya? Hah? Biar lah, biar kita bunuh dia. Sama siapa berhadapan? Korop barang dari siapa? siapa? Eh, oh, dapat di mana? Dari mana? Mana barangnya? Mana barangnya? Mana? Gua Udah sampai aku ke rumahmu. Di mana rumahnya? Hah? Sama siapa Lepas aku kau mau Lepas kau. Bebas kau. Coba miskon teleponan. Oh. Kau siapa yang telepon saya, nelpon kau dari tau kau? Hah? Hah? Di mana rumahnya? Ya, jadi sekarang kita akan ke TKP yang mana dari hasil penyelidikan sering terjadi transaksi narkotika jenis daun ganja kering uh, dengan inisial tersangka SH Jadi tim sekarang sudah langsung ke TKP dan kita langsung uh, melihat apakah tersangka sudah ada di tempat akan dilakukan transaksi jenis daun ganja kering, jenis daun ganja kering tersebut Dari hasil informasi, eh, tersangka ini merupakan residivis dalam kasus yang sama. Dulu tersangka ini juga diamankan oleh sat Polres Kampar. Nah, hmm. kita, pelan, pelan uh, oh, uh, dulu. Tunggu pinggirnya. Kita melihat air. Tunggu, jangan lewatkan. Tunggu, uh. ah, dekat rumahnya nih rumahnya sini kah? Iya. Rumahnya kok salah-salah sini? Masuk ya, coba masuk. Orang belakang, Kak coba. Oi, itu itu dia, itu dia, itu dia. lari ya. Lari lari lari lari, lari, lari, lari, lari. Gas, gas. gas. Kau dalam aja, ya, tahun, mana? Ah, ikut hey. Hey, jangan lawan kau. Ikuti aja tangan. Tangan tangan itu di Honda ada ada ada ada tuh nah, kan eh kau kenal sama saya kan berapa banyak kilo, lagi ada, kilo kan cepat, cepat, cepat. tunggu dulu tunggu dulu kau, kau ingat sama saya kan kau ingat kan nah kau mau atau enggak ya kan, kok ingat saya sama saya kan, kita ketemu lagi, Honda ya, ya? Ya Masuk ya, masuk masuk. ke rumahnya dulu, kita ambil yang satu dulu. dulu. Nah. Oke okay, bray <coughs> mau saya tanya, biar saya tanya nomor deh. Enggak boleh deh. Biar saya tanya dulu. Aman enggak ya? Ibu, kenapa? Sini sini sini, sini. sini. sini Siapa nama suaminya, Bu? Siapa nama suaminya? Harudin. Hah? Harudin, Bu. Siapa oh. nama suaminya? Mau coba gleda di apa, mau di belakang? Duduk sini, Bu. duduk, duduk, duduk, duduk, duduk. Duduk, duduk. Dua, duduk aja sini. Ya, duduk aja sini. Mak, mak, ayo. mau? ya, Duduk eh, Mbak. Iya, duduk ya. mà nó cao đó, không ui Sabu. Pakai doang dan dia banyak nih. Bung, bung ambil 50 kilo dulu dari apa nih? Ya, dulu, Masih ada eh, bok, ya? Saya kali saya sama dia. Berapa masuk orang ini? Ya. Hah? Berarti aku ke sana, Kak yeah, yeah. yeah. eh. <laughs> oh, oh. ya? Iya, iya. Mobil berapa tuh? Iya. Nih, andek menci sabu, Coba Abang buka ciek. Oh, ndek, wah. Oh. Giganjah, wah. Amerika kan dia ni cuma ada nak travel bag. Dia dulu pakai travel bag. Ah, cuba cium. Itu itu nak tengok mana? Okey. Buka. duit banting pertama? itu lagi di pendaftaran. anaknya ke dalam bu. Eh, ngapain tuh eh? Oh, ke dalam. Oh, ke dalam. Ini ngapain ini? Hey. Kau besok bisa tolong sama sama kami juga. Kau nah, ikuti dulu prosedur kami. dari mana barang, Bu? Dari Aceh. Dari Aceh. Langsung dari Aceh. Berapa banyak kau dari Aceh? Kok dulu yang pernah masuk, oke? Oh kan? Pertama dulu saya nangkap kau enggak salah saya. Berapa tahun kau kena? Kapan keluar kau? 3 bulan. Baru 3 bulan kau keluar. Asimilasi. Iya. Jadi berapa kau beli satu kilo? Berapa satu kilo kau beli? Dua juta. Langsung ke Aceh. Kau bawa sendiri dari Aceh. Ujung ujung ujung ujung ujung. Ujung, jangan dekat. Ujung, duduk. Duduk, duduk kaki banyak. RT. Nampak kata-kata ya, Ada kata-kata? Ada kata Rumahmu, apa, oh. apa yang dah tembangan? Bukan oh. bobok. No, no, Assalamualaikum. bawah. <tuh -tuh> <tuh -tuh> <tuh>